Dapatlah rezeki bottom cash Mahilkan cara ini Membantukan anda dapat rezeki Terbesar dalam tahun 2023 Hari ini Alex berkongsikan Sama anda cara bottom cash Dengan cara simple Berkesan dan berisiko rendah. Sebelum kami mula Sila like video ini, subscribe Youtube kami. Kami teruskan Memberi ilmu dalam video Yang seterusnya dalam ini video, anda akan belajar cara-cara untuk kena ciri-ciri candlestick. Menentukan posisi bottom. Selain daripada itu, anda boleh tahukan bagaimanakah untuk kena kuasa trend candlestick. Cara-cara untuk meramalkan posisi take profit dengan membantukan anda untuk mengenalkan cara-cara untuk menaikkan keberkesanan dan cari rezeki. Power bottom cash candlestick. Mencarikan IP dengan TP yang berkesan. Hari ini nak perkongsikan sama anda. Macam mana untuk pakai satu jenis punya candle sahaja boleh dapatkan rezeki yang terbesar. Kenapa kita kena belajar untuk bottom cash? Cari lah rezeki, cari lah rezeki, cari lagi rezeki. Benda yang penting, kita kena ulangi tiga kali. Daripada rezeki sini kita memang tahu lah kalau contohnya kita boleh tentukan posisi yang terendah dekat bottom, anda boleh maksimakan anda punya keuntungan. Apa Apakah kunci-kunci untuk bottom cash? Hari ini aku nak berkongsikan sama anda adalah satu cara yang paling simple dan lagi berkesan adalah satu candlestick sahaja. Itulah adalah... Hammer, untuk hari ini aku nak berkongsikan sama anda adalah Ciri-ciiri hammer ini adalah panjang shadow dia Satu kali sampai tiga kali lagi panjang daripada size body dia Tak kisah dekat merah, tak kisah adalah lilin dia hijau Ini adalah untuk zone untuk berhenti kita bottom cash okay. Kenapa hammer boleh menentukan secara untuk bottom? Sebab ini adalah tindakan untuk jerung cuci orang. Sebagai contohnya, kita adalah satu pelabur biasa. Kenapa boleh senang untuk jualkan satu saham adalah tiba-tiba jatuh. Contohnya, dalam satu counter dia, satu hari dia jatuh. Dalam masa macam pendek sahaja. 30 minit dia jatuh. Oh, 10% ke 20% ke 15% satu kali dia jatuh. Eh, banyak orang dia akan... Cut loss and get out. Lepas sudah jual, ini saham nampak dia sambung naik lagi. Ya, jerung berjaya beli dekat zon yang terendah. Sampai sini kenapa sudah tidak jadi pula? Ini pun nampak macam hammer. Tapi sepatutnya ini adalah hanging man. Apakah beza hanging man dengan hammer? Sepatutnya kita kena rujuk kepada trend yang sebelumnya. Sebagai contohnya, dekat sebelah kiri ini. Mesti dengan downtrending, lepas tu keluarkan satu candle hammer. Tapi kalau sebelumnya adalah untuk uptrending, keluarkan candle macam BD ini adalah untuk masuk bearish punya market. So, kita kena tahu sebelumnya trend adalah macam mana. Ini adalah untuk bullish atau bearish punya kuasa. Semakin echo dia pendek, semakin kuat kuasanya. Ramakan posisi take profit. Banyak kawan-kawan sentiasa cakap apa, air. Dia pandai beli tapi tak pandai jual. Ini adalah cara untuk meramalkan posisi TV ni. Ini adalah formula nanti akan tunjuk kepada anda. Carikan kunci candlestick dulu daripada bottom. Pertama, hammer. Ha, so, dekat sini, kita boleh wujud ini formula untuk kirakan TP2, TP3 dan TP1. Senang sahaja, daripada closing price dengan lowest price. Kita tolak dia, darabkan nombor 3, tambah lagi highest price adalah kita punya TP pertama. So, kalau contoh ni kita tukarkan kita jadi ha, darab 4, darab 5 adalah TP2 dengan TP kita. Seperai contohnya, inilah adalah dia. Okey, ini adalah kita punya key candlestick. Tapi kalau kita pakai formula itu, kita boleh ramalkan kan? Kita punya TP kan? TP2 dengan TPT. Inilah dia. Senang untuk membantukan anda kirakan untuk TP. Sudah belajar cara untuk jual? Daripada harga tinggi. Sekarang nak beritahu sama anda, lagi penting adalah untuk cara pergi cut loss. Untuk merendahkan kita punya risiko. Ni. Contohnya kita dekat kita punya key candlestick adalah dekat sini. Kita punya key candlestick kita sudah masuk hari yang selepasnya. Okey, so dekat sini kita punya cut loss point adalah dekat shadow yang terbawah. Kalau contohnya kita hari itu beli lepas tu dia jatuh. Eh, lebih bawah daripada shadow dia. Ini masa ni adalah kita punya cut loss point. Jangan simpan lagi cara untuk menaikkan keberkesanannya Inilah dia Kita sepatutnya kena sentiasa rujuk kepada kita punya pasaran Kita punya pekeliling Kita punya index KLCI sekarangnya adalah sehat atau tidak Sebagai contohnya, dekat atas ini adalah kita punya saham yang tadi itu Kenapa dekat sini, sebelah kiri adalah sangat kuat? Sebab itu masa adalah dekat uptrending KLCI-nya Okey, so macam mana untuk tahu KLCI akan nak naik atau nak turun? Kita biasa untuk buatkan ramalan, pentukaran trend untuk KLCI daripada empat dimensi juga, harga, volume, masa dan ruang. Kita sudah buat ramalan daripada empat sumber ini daripada tin theory. Dengan kita punya tempo masa dengan kita dia data sejarah yang bermacam-macam, kita sudah keluarkan satu kelengga yang macam begini. Sebagai contohnya, setiap untuk turning point, untuk setiap untuk penukaran, untuk trend, kita sudah diramalkan sebelumnya. Yang berminat untuk rebutkan untuk kita bina turning point kalender dengan kita bina kelas advice lagi, dipersilakan untuk subscribe YouTube channel Alex Labo Sahab setelah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.